maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus penyelamat Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, menantang kita juga untuk menemukan cara-cara kreatif, cara-cara baru untuk menghadapi kehidupan new normal dengan segala tantangan-tantangan baru. Ia datang untuk menunjukkan dan menyediakan jalan hidup yang harus kita tempuh bila ingin diselamatkan. Kita bisa berjalan seperti itu kalau mengikuti dia. Kelahiran telah ada, kita terus nantiasa dipanggil untuk tetap teguh setia. Itu karena apa? Yesus yang lahir di kandang itu datang untuk mencintai kalian.